Lebih semangat lagi, Kakak Minta, adik-adik, untuk berjanji kembali dengan lagu "Happy Yay Yay". masuk so, ke dalam ibadah kakak persilakan adik-adik untuk mengambil sikap satu satedu dimulai Love.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 Adik-adik sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Halo adik-adik kelas TK Selamat siang Senang sekali Kak Puji hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik kelas TK semua Adik-adik tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan Sebentar lagi Kak Puji mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik boleh siapkan dulu alkitabnya boleh minta bantuan mama papa ya atau orang mendampingi. Bacaan kita hari ini dari pengkhotbah 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Puji ulangin, dari pengkhotbah 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Adik-adik boleh dicari dulu. Kalau sudah ketemu biarkan Alkitabnya terbuka. Kapuci mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan satu lipat tangan dua tunduk kepala tiga tutup mata mari kita berdoa ikutin kapuci adik-adik Tuhan Yesus terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Adik-adik Kapuci akan bacakan untuk kita semua pengkhotbah 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-11 yang berbunyi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 Ditulis oleh anak Raja Daud yaitu Bapak Salomo Sebelum Kapuji lanjut bercerita Kapuci mau kasih adik-adik gambar Nanti adik-adik tebak ya ini gambar apa? Ayo gambar apa ya ini? Siapa yang tahu? Betul sekali gambar matahari Nah adik-adik ada yang tahu nggak? matahari itu datangnya dari arah mana ya? Mungkin ada yang tahu, kalau nggak tahu Kak kasih tahu ya, matahari itu datang atau terbit dari timur. Nanti dia akan tenggelam menuju ke arah barat. Saat matahari terbit, kita akan masuk ke waktu siang adik-adik. Siang itu biasanya terang, semuanya jelas kelihatan ya adik-adik. Karena disinari oleh sinar matahari tadi Nah saat siang hari kita biasanya beraktivitas adik-adik Coba Kapuci mau adik-adik sebutkan aktivitas apa aja yang biasanya adik-adik kelas TK lakukan nih Biasanya kita kalau pagi-pagi dibangunin mama, papa kita bangun Terus kemudian mandi ya bersih-bersih Kemudian kita sarapan, biasanya mama papa sudah sediakan sarapan Untuk adik-adik setelah itu kalau ada yang sudah bersekolah mungkin TK kecil atau TK besar berangkat ke sekolah Nanti di sekolah setelah belajar pulang biasanya makan siang lalu bubuk siang Setelah bubuk siang biasanya boleh main ya sama mama papa ya dan juga biasanya kita nanti setelah sudah menjelang sore, kita mandi. Seperti itu ya adik-adik ya, biasanya ya. Nah, Kapuji mau kasih satu lagi gambar nih adik-adik. Sebelah sini. Gambar apa ya ini ya? Coba ada yang tahu nggak ya? Betul sekali. gambar bulan dan juga bintang adik-adik. Nah... Setelah matahari tenggelam adik-adik di barat Kita akan masuk ke dalam waktu malam Malam itu biasanya gelap adik-adik Akan ada bintang dan juga bulan Tapi tidak seterang matahari Nah, kalau malam biasanya adik-adik ngapain ya? Biasanya kita eh, beristirahat adik-adik Sebelum beristirahat mungkin adik-adik ada yang nonton TV, ada yang belajar, tapi aktivitasnya di dalam rumah. Nah setelah itu kita akan beristirahat yang paling penting yaitu tidur ya adik-adik. Jika malam selesai maka matahari akan terbit lagi, kemudian akan menjadi siang lagi dan terang, kemudian nanti matahari akan masuk lagi atau tenggelam. Kemudian akan muncul e, bulan, lalu menjadi malam lagi adik-adik. Nah seperti itu akan berulang terus sampai Tuhan panggil kita. Adik-adik, matahari, bulan, dan bintang itu semua Tuhan yang atur. Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang atur, keluar, dan juga masuknya adik-adik. Itu semuanya sudah Tuhan atur. Nah, bacaan kita dari Bapak Salomo hendak mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjalani hari-hari kita dengan tenuk sukacita. Gimana cara sukacitanya Kak Puji? Hmm, banyak sekali cara adik-adik, kita harus senantiasa menjalani kegiatan tadi yang sudah kita eh, bahas bersama-sama dengan senang dan juga sukacita dan juga jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ayo siapa adik-adik di sini yang masih suka ngambek kalau pagi-pagi dibangunin mama atau papanya? Nah, gak boleh ngambek lagi ya, karena ketika bangun pagi kita harus bersuka cita, berdoa, berterima kasih sama Tuhan karena sudah dibangunkan. Kemudian kalau males-malesan sekolah, males berangkat sekolah, nah itu juga gak boleh ya, karena kita harus bersuka cita dan harus rajin berangkat sekolahnya supaya menjadi anak yang pintar kalau siang nih suka males kak bubu siang, ngambek dulu atau males mainan terus pulang sekolah maunya main nggak mau bubu siang. Nah gak boleh ya adik-adik ya, semua sudah Tuhan atur untuk kegiatan kita. Kita sebagai anak Tuhan harus melakukan kegiatan yang baik dengan penuh sukacita dan selalu bersyukur serta mengandalkan Tuhan adik-adik. Demikian firman tuhan hari ini, nanti akan ada aktivitas dari Kadayu. Jangan lupa aktivitasnya dikerjain, Kapuji dan Kadayu tunggu setelah selesai di-share di grup WhatsApp Palkat PA. Dan nanti Kapuji dan Kadayu komen ya adik-adik. Hai adik-adik TK, bagaimana firman yang sudah Kapuji sampaikan tadi dapat kan Sekarang bersama Kadayu kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya seperti ini ya adik-adik. Nah, ini aktivitasnya bisa dijadikan hiasan ataupun pembatas alkitab Disimak ya cara membuatnya Oke adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang perlu kalian siapkan Ada kertas origami Gunting Penggaris Lem kertas Pulpen Dan alat bantu untuk membuat lingkaran Kak, kalau aku nggak punya kertas origami gimana, Kak? Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS Nah, nanti kertas HVS-nya tinggal diwarnain dengan warna yang cocok Oke okay? Nah adik-adik langkah pertama Yang kita lakukan itu membuat Segi 12 atau segi 6 Nah kakak di sini pakai contohnya Bikin segi 6 ya adik-adik Nah adik-adik kurang lebih Nanti segi 12 nya kayak gini Nanti kakak kasih juga contoh uh, Yang lebih jelas di sini Dan alternatifnya nanti sini, Oke okay? Kita lanjut ke bentuk lingkaran. Nah, adik-adik yang kedua, kita mau bikin bentuk lingkaran. Nah, di sini kakak pakai alat bantu untuk bikin lingkarannya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nah, habis ini kita mau gunting kedua bagiannya. Nah sekarang kita gunting kedua bagian ini. Nah karena guntingnya tajam, adik-adik minta tolong mama papa atau yang mendampingi adik-adik ya. Nah lingkarannya udah jadi kayak gini. Terus kita guntingnya satunya lagi. Nah satunya lagi udah jadi juga kayak gini. Nah, jadi kita udah punya dua bagian, ya. Adik-adik, ya, warna merah sama yang warna oranye. Sekarang kita mau satukan dengan lem kertas. Kita ambil lem kertasnya, terus kita olesin ke bagian yang lingkaran. Kita tempel kira-kira di tengah-tengah si bagiannya yang merahnya. Nah adik-adik, setelah mataharinya jadi seperti ini, kita mau nulis Aku mau bersukacita. Nanti tulisannya kakak taruh di sini adik-adik seperti ini. Nah, Adik-adik, jadinya seperti ini. Dengan tulisan aku mau bersuka cita Di bawahnya ditulisin nama Adik-adik ya. Nah, untuk Adik-adik yang belum bisa menulis atau belum lancar menulis, bisa minta tolong ke Mama Papa atau yang mendampingi Adik-adik. Nah, gimana Adik-adik? Aktivitasnya gampang kan dibuatnya?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 kita sudah memuji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan membuat aktivitas dan juga memberikan persembahan kita akan menutup ibadah kita dengan doa adik-adik mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini terima kasih kami sudah beribadah ya Tuhan Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang senantiasa bersukacita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon ampun apabila selama ibadah tadi ada yang kurang berkenan di hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.